ayo ya, oh, ya. saya teleport oh, okay. oke lo lari juga ini tuh teleportnya sama kursi pesawatnya oh, nggak ada rodanya nya lo nggak ada rodanya, aku disuruh duduk nggak boleh jalan jalan udah duduk aja aku sudah oh, oh, iya. ada rodanya nya lo ayo kita yuk iya. kemana nih nama pesawatnya apa nih nama maskapai, bener-bener Udin air Udin air Udin air Aku ketinggalan Aku Udin kita siap aja Emas yang Anda miliki sudah Anda ya. Nanti pramugara pas uh, pers pas kasih makanan tuh pencet aja. Gara, gara gitu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <atas> <laughs> nah, ya Udin air trobo Kapan, Dilan, Razis, kita berangkat gunung itu banget sih kena body Ya. aku di sini aja nggak usah di teleport lagi. apa ini? Mental breakdance Ayo Bang, bantuan. berangkat lagi Bang. Kita Bang, kita Oh, eh, di situ. Saya mau jadi itu, Ayo langsung rebutan nih. Kebet-betian yuk. atas dah. Di Ya. Coba Pasti oh, yang jadi di kita parkur kita belang belang nah belang nah. ayo din kita din aku penuh usah usah oke saya akan nasi kopi white coffee coffee dari pesawat Sriwijaya tak ada ada aja. jalan? mana? Sabar, pesawat Lagi di ini lagi. Anjir. Eh, tangan. Tangan hilang, tangan jangan tangan. tolong. Tangan seru lah. Tangan bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal ya bal lo oh, bal bal Lewat sayap nggak nah, oh, bisa pak, bisa, nah, aku bisa mas masuk bisa, mas masuk di dalam ya, udah, harus masuk ya, ini, tuh bisa, eh, tuh bisa eh, ya. bisa, Eh. bisa ya. bisa, bisa, nah, bisa bang. kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas Amerika okay, iya. Serikat ketinggalan itu. Amerika Serikat. <laughs> Siapian. Sabar Pip, sabar Pip, Pip sabar Pip. Aku belum ada tempat duduk, koy. Ah, ada belum? Gas Tapi kok itu hafian dulu nah, itu kasihan satu orang. Empat ketinggalan. An kasihan Amerika Serikat tuh. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kemal. <laughs> duduk. Bumpa. American Kardashian, gimana Dio, Dio, Dio, Dio, duduk, Dio, Dio duduk. Dio gue hmm. aku di first class. harus oh, <laughs> ya, ya, ya, ya. ya, <laughs> ya, di first class. di first class Mister <laughs> panik dia keluar masuk terus ngapain? Enggak okay, mau ya udah. <laughs> aku tadi mau. Padahal ada We, jalan Nggak boleh. sama jalan. udah. kita terbang? Oke, rotet Oke, Rotet, rotet. lipet, eh. gitu. jalan dong. Enggak, enggak jalan. jalan. Apa? Masih <umber> padau. Oke, nasi Padang, ya, Oke, pak gelap, ya. nasi gelap, gelap atau <laughs> <laughs> nasi gelap. Selamat datang nasi jalan -jalan adek adek, nasi palang adek adik nasi palang adek, nasi adek, nasi adek, nasi palang adek, adek, adek, nasi palang adek, -adek. Nah, adek, nasi palang adek, nasi palang adek, aku Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Tadi! Tadi aduh! Bus malam, bus malam ayo bus malam! Ah. malam bus malam, bus malam! Bus malam, bus malam! aja! Bus malam terus angker ini! Aduh, kucingnya berapa tahun ya Pak ini Pak? Hahaha! Gala! Ada di belakang supir! Anu! Berapa tahun? Wih, enak banget sih makan-makan di belakang supir! Tapi kok dikit amat jaraknya! Iya Bocor, di belakang, bocor, bocor, bocor! bocor, bocor itu nih siapa yang pakai oh, tas Jurassic World <laughs> <laughs> <Sebelahnya laughs> <nih>, pengemudi GTR. <laughs> ini ngapain bocil? akan jatuh lagi bocil. lewat. cara masuk kan lewat, lewat saya pesawat itu, lewat saya pesawat. Ya. Ada pintu darurat <tuk> lewat situ. Bye, abang. <laughs> Jatuh, siapa tuh patrib? Patrib, patrib. Kau gitu, kalau oh. dia mental, gitu. Mental, abang abang, abang, abang, abang. Kita duduk Panana di ekonomi ke kelas yang berkursi ber jadi pramugara Bang, ada meja nih teman-teman. Rekrut, ya ini karakter ya, saya nih rekrut. Aku nah tidak give you up hey, terus Emang kali main pesawat nge Itu kan angin dah, angin keluarin Angin bensin Oh itu angin, angin nge-bull Itu kan ga salah nge-luarin bensin dah Warna oren, ada ini di rumah saya banyak nih, siluman Iya. Saya pengirim dikron Pak Anam gitu Iya Ini keberatan badan, Obo Gak bisa terbang Itu kan terbang Gak bisa terbang Gak bisa Kebanyakan penumpang nggak bisa terbang nih Iya, banyak penumpang loh bisa sekali Ini Yuk, dikotik, sambil minum Tuh, Iya,